Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama Pak Faknoval di pembelajaran matematika Yang pada hari ini akan mempelajari tentang Bagaimana cara menghitung panjang busur lingkaran Sebelumnya, yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya Like, serta nyalakan loncengnya Agar terus dapat mendapatkan berita atau video-video terbaru dari Pak Novel. baik tanpa perpanjang kata dan perpanjang dalam kita mulai saja pembelajaran kita pada hari ini bagaimana cara mencari panjang busur sebuah lingkaran yang dikatakan panjang busur sebuah lingkaran Panjang busur dapat dihitung dengan menggunakan sudut pusat yang ada di depan busur tersebut. Mana sudut pusatnya? Ini sudut pusatnya. O, A, dan B. Ini sudut pusatnya. Terus, bagaimana cara menentukan sudut pusatnya? Untuk mencari sudut pusatnya, sudah. Untuk mencari sudut pusatnya nanti berdasarkan soal yang disediakan. Sedangkan garis dari A ke B disebut dengan garis busur lingkaran. Dan sekali lagi AOB merupakan sudut pusatnya. Bagaimana cara? Mencari panjang busurnya, cara mencari panjang busurnya itu, sekali lagi, sini sudah digambarkan tentang sebuah lingkaran yang memiliki besar sudut antara A, O, dan B, itu merupakan sudut pusat yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Sedangkan hubungan antara panjang busur, sudut, pusat, dan lingkaran dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut. Sudut pusat sama dengan dibagi 360, hasilnya adalah panjang lingkaran dibagi keliling lingkaran. Maka rumus yang digunakan adalah panjang lingkaran, panjang busur adalah sudut pusat lingkaran dibagi 360 dikali keliling lingkaran. di sini ada keterangan bahwa AOB adalah panjang sudut pusat atau besar sudut pusat. AB adalah panjang busur dan k adalah garis. Mari kita ikuti pembahasan soalnya. Pembahasan soalnya. Satu, di sini sudah Pak Nopal sajikan gambar. A, O, B, namanya apa tadi? Sudut pusat. Berapa besarnya? 272 derajat. Sedangkan 20 cm adalah jari-jari lingkarannya. Yang ditanya adalah panjang A, B. Berapakah panjang AB-nya? Kita jawab dengan menggunakan rumus yang tadi Pak Nopal sudah jelaskan. Rumusnya besar sudut pusat dibagi sudut seluruh lingkaran dikali dengan keliling lingkaran. Besar sudut pusatnya 72 derajat. Nih di soal, 72 derajat. Besar sudut lingkaran adalah 360 derajat dikali 2 keliling lingkaran ini dikali 3 3,14 dikali 20. Masih ingat kenapa pakai 3,14? Iya. Karena jari-jarinya atau diameternya tidak habis dibagi dengan 7, maka gunakan 3,14. Yuk kita lanjutkan. 72/340 jadi disederhanakan jadi 1/5. Dari mana mendapatkan 1/5 disederhanakan sama-sama dibagi 72. 72 dibagi 72 dapat 1. 360 dibagi 72 dapat 5. Nanti kamu itu nyeng kalkulator. Jadi 1/5 ini dapat dari 72 dibagi 72 sama dengan 1, 360 dibagi 72, sama dengan 5. Selanjutnya, keliling lingkarannya. Dapatnya 125,6 cm. Silahkan kamu hitung. 2, ya, 2 dikali 3,14 dikali 2. 2 dikali 3,14 dikali 20 dapatnya 125,6 cm Sedangkan hasil dari 1 per 5 dikali 125,6 adalah 52,12 Bagaimana caranya? 1 dikali 125 Dikali 125 6 Dambah dengan 125,6 dibagi 5 sama dengan 25,12 paham ya? berikutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua Contoh yang soal yang kedua ini, panjang sudut pusatnya adalah 120. Panjang sudut pusatnya adalah 120. Dan jari-jari lingkarannya adalah 21. Ditanya panjang AB. Panjang AB rumusnya ini, ya, sudut pusat dibagi sudut lingkaran dikali keliling lingkaran. Sudut pusatnya 120. Ini 120. Dibagi sudut lingkaran 360. Dikali 2 dikali 22/7 dikali 21. Kita gunakan 22/7 karena 21 bisa dibagi dengan 7. Berapa? 3. Lanjut, 120 menjadi 1 per 3 setelah disederhanakan. Bagaimana caranya? Sama-sama dibagi 120. 120 dibagi 120 sama dengan 1. 360 dibagi 120 sama dengan 3. Berarti 1 per 3. Dikali 2. Ini 2. 2 dikali 22, ini 22, 7, 21 dibagi 7 sama dengan 3, berarti 1 per 3 dikali 132, hasilnya 44, dari 1 kali 132, 132 dibagi 3, sambil dengan 144 cm. Contoh soal yang ketiga, bentuknya soal cerita. Soalnya berbunyi besar sudut, iya, besar sudut sebuah, besar sudut pusat sebuah lingkaran adalah. 60 derajat celcius, panjang diameter lingkarannya 14, tentukan panjang busur lingkarannya, panjang busurnya kita tulis misalnya AB, boleh AB, boleh PQ, karena tidak menggunakan gambar, sudut pusatnya, dibagi sudut lingkarannya, dikali keliling lingkaran, lingkaran sudut pusatnya adalah 60 dari mana ini 60 dikali sudut lingkaran 360 dikali dua rumus dikali 22 per 7 kenapa karena 14 bisa dibagi dengan 7 sama dengan 2 kita lihat, sekarang 60 per 360, kita sederhanakan dapat 1 per 6. Dari mana 1? Dari 60 dibagi 60. Dari mana 6? 360 dibagi 60, dibagi 60 sama dengan 6 dikali 88 keliling lingkarannya adalah 88 dari mana 2 dikali 22 dikali 2 dari mana 2 ini dari 14 dibagi 2 1/6 dikali 88 hasilnya adalah 14,66 cm Meter. Itu saja yang dapat Pak sajikan pada hari ini. Mudah-mudahan kamu paham dan kamu bisa. Yang perlu Pak ingatkan adalah mari tetap jaga kesehatan. Salam sehat, salam matematika dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.